ya hey, mbro bro Apa kabar semuanya lu mbro jadi kali ini Bro, coba bakal mau pakai switch blade Bro ya ini Ocha eh, udah lo main lama ya Nggak pakai Switchblade lagi padahal Switchblade ini meta loh enggak meta banget tapi ya masih termasuk senjata yang meta di season ini selain Bison, selain saber 4 ya karena seperti kalian tahu switch blade itu baru saja di nerf tapi masih enak-enak aja dipakai bahkan kalian lihat di turnamen yang kemarin invitation China itu masih ada yang pakai switchblade juga mah bro ya dan ocha merasakan switchblade yang gosong mah ocha coba lagi ini tuh lebih enak daripada yang mitik mah bro ya kenapa ocha bisa bilang begitu yuk langsung aja ke training mode oke okay? let's go nah ini switchblade nya ocha udah terus dua-duanya dengan attachment yang sama mah bro ya jadi harusnya ya soal nya sama kenapa ocha bilang blade yang Karena itu lebih better daripada yang mitik bro karena seperti yang kalian tahu ya, uh, ya buat middle range, to long range Swiss Blade ini, setelah dinner itu kayak kurang banget mau Bro ya. Bahkan buat lawan battle saya masih berempat gitu ya, itu menurut Ocha itu kalah sama Bro. Tapi kenapa Swiss Blade ini masih enak ya? Ini karena ya damage-nya lumayan sama FRT juga masih oke okay lah senjata ini. jarak segitu tuh masih lumayan mah bro kalau pakai gosongan ya. Tapi kalau pakai menurut Merotoca, ya sebenarnya hampir sama tapi lebih better pakai yang gosong. Serius. Deno Cale juga di turnamen kemarin dari yang gua lihat yang pakai Switchblade mitik dibanding yang Switchblade gosong, itu pada lebih better mainnya pakai yang Switchblade gosong mah bro ya. lebih banyak ya. dan itu juga ngerasa ya bodinya sih Nitik ini kan terlalu besar juga mah, Bro. Oke. Okay. Kalau yang gosongan bunyinya kecil tuh. Ya. Yeah. Dan oca atas juga mah, Bro. Kemarin ya. Ini kita kan bisa pakai bot di training mode ma Bro. Oca tes dengan speed yang cepat ya. Speed cepat movement level 1, hike at board terus level 2 medium kita at board juga dah terus oke okay. nah Uca bandingin nimbakin bot-bot ini nih ya dengan kecepatan yang yang cepat ma bro kita ngerasa pelurunya lebih masuk pakai yang gosong wujud tuh udah ngetes ma bro kemarin ya. kasih sama Iron ya, Sightnya mah bro ya. Sebenarnya Mythic juga ucap jatuh cinta sekali dengan yang Mythic ini. Tapi entah kenapa ini jatuhnya kayak FNX engine tahu nggak kalian? Oke seperti jatuh bams. Pake yang ini. Dan dengan bodi yang besar subestinya jadi lebih lebih berat gitu ya. Jadi bisa, gak bisa. Penting banget, ya. Karena di CODM itu bisa dibilang memainkan mood sekali, <laughs> Oke okay lah, ya. Dan ocha, kemarin tuh pas selalu jas kebanyakan pada paket senjata lain selain switch bed, seperti saber 4 atau Byzone. Nah, di krim itu aja coba kok ngerasa switchblade itu kayak enak lagi pake yang gosong mah bro jadi membuat sugesti Ocha bagus lagi nih terhadap switchblade ya tapi khususnya pakai yang gosong jadi untuk kalian nih yang suka bilang apa namanya uh, switchblade senjata mythic itu selalu yang paling atas ya belum tentu mah bro ya tentu Ya, yeah. ini membuat oca di pro menggunakan gosong Oke, okay. langsung aja deh, kita main keren ma bro. Kita tes aja ma bro ya, akan kecil oca tuh lebih banyak gitu ya, lebih op mainnya menggunakan yang gosong daripada yang nitik. Let's go, oke okay, ma bro, oca udah di dalam game. Let's go, mari kita ratakan ya. Hmm, hmm, hmm, hmm kalian bisa juga pakai switch yang epic harusnya sih sama nih Gosong karena bentukannya sama cuma beda warna tapi tetap, tetap kayaknya Gosong lebih better. <tuk> nah, lagi okay. <tuk> <tuk> <tuk> pun mah bro. Korek tuh. Bro. Hmm. Ada CBR, yeah. tapi sih pada <tuk> ini apa ini siap hmm. kan kau sabar sabar sabar Kita... Kita sekali, bro Oh, ampun. hmm, kan sakit mah kayak lumayan kangen lah. najel di bokong. bokong semua emang musuhnya cuma bisa main bokong brodi. nice. eh dasar. Loh, ini hilang hmm, kita kena ulti kita kena trap nice shot oke okay, jangan lupa setup ada mau setup nih ah, ha, ah, ah, kamu kena potong. Di depan gua ada orang Cukup mengagetkan ya kawan-kawan. Tetap santai. Oke, cari teke bro. Next one. Ada ulti lagi. Kenapa ya orang-orang pada suka pakai ulti di sini bro? Lupa diari teke lagi. 1 tetap tenang tetap santai oh. nice magro oh. nah konco ko oce okay, ya Terus. kalian capture. apakah akan teruskan? <SILENCIO> <SILENCIO> gila hoo ya? buat hoo hoo enak banget di switchblade hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo game hoo hoo tuh udah ada ma Bro, seret banget. Ma Bro, udah satu, dua, tiga, uh, seling kali sih, tenang, tetap tenang, tetap santai, ngapa dua? to be Tawa. Enak buatkan kan, sini enak banget sih. Masih ya, bro. Mama bro, uh, main hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, map hai, hai, hai, hai, hai, beda-beda seperti ya. lagi musuhnya? Oke, okay. keluar, bebek. Luar menurut kalian gimana nih yang gosong atau yang Matic Mabru ya? Langsung aja komen di kolom komentar jangan lupa Mabru Ya pastinya sih kalian kalau dikasih Matic nggak nolak ya. ya Untuk yang gue pasti nggak nolak gitu Karena harganya mahal dan bagus juga efeknya Ya ini Gunspeed Mabru masih menggunakan attachment yang sama ya Monotic Suppressor, Extended light, light stock. Kau bisa ser taktikal dan yang terakhir ekstensi magazin A. yep masih enak masih termasuk senjata yang meta dan King gitu Untuk video kali ini ma makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke teman, teman kalian dan jangan lupa subscribe serta kefan launching bro terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM yang bosen sama akun kalian sama skin kalian pengen ganti akun tanpa harus top up lagi langsung aja follow instagram ad kita jebelin di sana ada akun banyak banget ma bro bagus bagus dan yang pastinya terjangkau juga ya bro. atau kalian pengen push rank kita bantu yang pengen legendary tapi belum legend legend lah. kalau jap instagram titikin nanti bisa dijoki di sana oke okay? see you mah bro dadah semuanya yaudah dadah semuanya see you next